Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke dan ke kabar pertama. persahabat ya, kita lihat aja nih, ada unggahan spesial banget dari IGS-nya, EDKKDK persahabat ya, tentunya ini spesial banget. Ada postingan Rizky Bilar dan Lesi Kejora ketika di konser Lidas malam persahabat ya. Ada sebuah kalimat yang dituliskan di situ asik lihat artis Lesti Kejora, Rizky Billar diajak ke Andre Rowland. Pak Sambat ya, tentunya pasnya lagi bahas proyek terbaru lagi Pak sahabatnya mudah-mudahan kita selalu mendoakan buat Lesti dan Rizky Billar diberikan kelancaran, kebahagiaan dan kesuksesan. Amin ya Robbal alamin. Untuk ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga ada postingan cute spesial banget ya Tentunya langsung dari Bang Wawan Potret, kita lihat di akun Instagram pribadinya Wow, tentunya Bang Wawan mengunggah sebuah postingan foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar yang belum pernah terposting Persahabat ya, tentunya sandaran dan pelukan manja dari Dede Lesti Kejaran membuat kita bahagia banget Apalagi senyumnya Dedek, para Ya aduh meleleh bahagia banget melihatnya nih. Mudah-mudahan tentunya gak berbahagia juga kita segera dapatkan, tentunya Lesti dan Bilar bisa melangsungkan acara pernikahan secepatnya. Amin, ya Robbal 'Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Awan, meskipun sebuah kalimat caption nih dituliskan di situ. Mineral iodine, walaupun mohon maaf lahir dan batin, Bang Rizky Bilar, teh Lesti Kejora, dan Leslar Lovers. Para sahabat tuh, tentunya langsung ada permintaan maaf dari bangon buat kita semua para fans ya. Duh, tentunya cute banget nama postingan ini. Membuat kita semakin bangga dan bahagia, persahabat ya. Tentunya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Dede Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada unggahan spesial Tentunya dari igasnya dari Lesti Kita lihat para sahabat, ya duh cute banget ya Dila LST mengunggah sebuah postingan calon suami Rizky Bilar Para sahabat, ya di acara konser Lida semalam Ada sebuah kalimat question di situ at Rizky Bilar sambil emot kiss Para sahabat, ya duh saking sayangnya banget sama abang Bilar tidak les nih tentunya kasih kiss untuk Rizky Bilar Pak sahabat ya Duh tentunya di match luar biasa dari Bang Bilar Yang berpenampilan sangat keren dan ganteng banget Pak sahabat ya Membuat para mama sangat tentunya pasti malah banget nih Melihat kegantengan dari idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya juga nih sahabat ya Rizky Billar juga di sini kita lihat ada unggahan postingan sahabat ya, tentunya ini bersama pengisi acara konser Lida semalam sahabat yang terlihat sangat bahagia banget dari mereka ya. Tentunya kita juga pastinya ikutan bahagia melihat semalam paket komplit paket tentunya full vitamin cute yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya juga para sahabat, ada unggahan tentu ini momen spesial semalam Leslie Kejora memberikan hadiah sepatu kepada Rizky Salah satu peserta dari Sulawesi Utara Para sahabat, ya Disitu Rizky Bilar hanya bisa menemani dan melihat Momen Leslie Kejora tentunya memberikan hadiah sepatu Wow semangat nih Buat Rizky yang nggak ada bilarnya Dan juga tentunya Rizky yang ada bilarnya Pasti juga semangat persahabat ya Selalu temani Lesti Tentunya syuting di konser linda nih Mudah-mudahan kebahagiaan Kelancaran selalu diberikan buat hubungan mereka Sampai menuju ke Pelaminan postingan sebut juga tentunya telah di oleh akun Instagram Lesti Galeri Underscore Yang mana di sini sebuah kalimat cat sendiri tuliskan Hadiah dari dedek buat Rizky Semangat terus Rizky yang gak ada bilarnya Yang ada bilarnya juga semangat ya Tentunya <syrup> dukungan support dari para fans memang luar biasa banget Selalu kompak dan selalu solid persahabat, ya Mendukung idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga kita lihat para sahabat Ini ada momen yang tercute banget persahabat ya Tentunya dalam momen acara konser Lida Pastinya ada momen gandengan dari Lesti dan Bilar Tentunya ini adalah momen yang membuat kita semakin bahagia aja melihatnya para ya Lagi-lagi tentunya Lesti dan Bila memberikan kejutan vitamin bahagia buat kita semua para fans Selanjutnya para sahabat ada unggahan juga nih kita lihat ini spesial para sahabat ya Tentunya di acara aksi Asia kali ini Lesti tampil sangat cantik banget memakai baju dan gaun warna merah ya Tentunya... Ini spektakuler. Penampilan dari Dede Lesti bersama Daud, Ibu, ya, luar biasa keren. Sampai tentunya Abah Suki Albuguri aja memvideo Dede Lesti bersahabat ya. Tentunya, melihat penampilan keren dari si cantik Lesti Kejora, kita lihat tuh Abah Suki. atau Ustadz Suki Albuguri bersahabatnya sampai video ini dari Lesti, sangking luar biasanya penampilan Dede hmm, hari ini para sahabat ya mudah-mudahan saja selalu berikan kesehatan kebahagiaan buat idola kita tentunya tampil cantik tampil luar biasa di acara aksi Asia 2021 dalam musuh tersebut juga tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans yakni dari akun instagram Yufi Sari anak skor Alufi yang mengatakan dalam kolom komentarnya, masya Allah, auranya cantiknya full, suaranya best, yang pegang kendang aja ampe nggak kedip loh. <laughs> Ada juga tentunya komentar dari akun Instagram toko Rem Pontang bersahabat yang mengatakan anak kesayangan abah katanya ya tentunya pasti banget kebanggaan setiap tampil memberikan penampilan yang spektakuler dan luar biasa persahabat ya kita semakin kagum bangga kepada Lesti tentunya untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat juga ya tentunya Rizky bilar ada di acara Facebooker Sahur persahabat tetap dukung tetap support buat idola kita Lesti dan Bilhar untuk karya-karyanya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesuksesan kebahagiaan kita tentunya menunggu cedokan vitamin Q selanjutnya Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini bagi tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh